halo salam komando oke okay, kembali lagi bersama slot compia oke okay, brother and sister semuanya sekarang gue bermain five lion bosku ya di masih di pragmatik play kita coba mencari peruntungan di game singa singa ini ya bosku ya ada ikan ada kura kura ada juga naga serta kodok ya bosku ya. oke okay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 modal receh ya kita ya, modal tuh receh aja nggak usah banyak banyak nanti juga dapat ya bosku nice ayo dong kali lagi lumayan tambahin lagi Oke singa hijau keluar Si pala hijau Ya sayangnya Koneknya cuma segitu doang Tapi nggak apa-apa Udah lumayan gua lebih suka Beli spinnya yang 6 ya boski ya? Kalau kita dapat free spin Singanya pilihnya yang enam ya Wih kodok sama bunta Aduh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 Oke, okay, kita coba. Enggak pake turbo sama kue, gabus, ya. oke okay. jangan terlalu fokus sama layar boss queen, kalau lagi main ini sambil kita nonton apa gitu santai-santai aja kalau udah habis pinnya baru kita ganti ya kita ganti-ganti pola harus per banyak perbendaraan polanya bosku supaya kita bisa coba berbagai macam polanya bosku Banyak sekali di YouTube, YouTube juga banyak ya bosku Tapi yang terpenting adalah kevalidan RTB-nya tersebut ya bosku Kalau RTB-nya valid, RTB-nya akurat ya Otomatis auto cuan kita bosku <tuh> Ini gua target dapat 200 lah. 200 lebih. Oh, bisa ya 2 juta? Bisa. 3 juta, 2 juta. Kalau dapat dikasih kenapa enggak ya, Bosku? Lumayan banget tuh. Pertama kali dapat max untuk kayak mimpi banget, Bosku. Gua enggak percaya kalau permainan begini itu bisa dapat max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 oke okay, bosku kita coba yang 13 ya bosku, atau si uh, singa biru ini nah, ada yang udah pernah dapat full tamu mabunta belum keluaran ada, ada kalian bisa komen di kolom komentar ya bosku ya sini nyari, kok numpuk di belakang buat apa kalian numpuk di belakang begitu depan dong nice kayak nyaki lagi yang pecah oke okay, gak apa ya bosku kita santuy santuy aja slow slow slow brother slow sister Oke mantap sekali Ayo smartphone just untuk just foto bosku Uh gila dapat megang Gila target 200 malah dapat berapa nih Ada kali 300 nih Lebih 400 kali ya Uh dapat 400 Dua ribu kita bosku Langsung ya untuk cuan kita bosku Satu lagi om Aduh satu lagi itu sekitarnya please